Doraemon Doraemon adalah sebuah manga populer yang dikarang oleh Fujiko F. Fujio sejak tahun 1969 Doraemon yang datang dari abad ke-22 ini dikirim untuk menolong seorang anak bernama Nobita Nubita adalah seorang anak kecil yang masih duduk di kelas 5 SD. Sejarah awal terciptanya Doraemon. Doraemon adalah sebuah robot kucing yang dibuat pada tanggal 3 September 2112 lalu diproduksi massal pada abad ke-22. Doraemon kurang satu sekrup dibanding robot kucing lainnya sehingga Doraemon menjadi barang kelas 2. Namun, walau tidak begitu baik, robot ini tetap dikirim ke akademi untuk dijadikan robot rumah tangga. Dalam setiap ujiannya, Doraemon mendapatkan nilai yang tidak selalu baik walaupun akhirnya lulus juga. Dan akibatnya, Doraemon dilelang dan ditawar oleh sebuah keluarga sederhana dan menjadi masuk keturunan Nobita. Doraemon ini tak kucing Doraemon ini kucingnya takut sama tikus loh karena pada suatu hari Doraemon sedang asik seder siang lalu baru bertikus mendik dua daun penuhnya nah sejak kejadian itu Doraemon trauma mati per hari-hari tepatnya 10 hari hmmm pasien juga ya karena terus, menerus, karena terus menerus nangis air mata Doraemon terus menerus menangis air mata Doraemon empurlah kita lihat hmm, menyedihkan juga ya perjalanan Doraemon ini dan Doraemon ini diciptakan Dilengkapi dengan sebuah kantong Kantong ajaib Lalu apa aja sih yang ada di kantong Doraemon ini nah, Yang pertama adalah diantaranya musim waktu Pintu kemana saja Jendela kemana saja Kacamata fantasi Baling-baling bambu Kau nyatuh penegmas Jual memotaro Senter besar dan senter pengecil Harun tangan super Selama waktu Sangat nah, kan peralatannya beremon dan itu masih banyak lagi loh nah itu aja diantara benda-benda ajaib yang ada di kantong Doremon. nah itu saja sedikit lipatan tentang beremon sampai jumpa lagi di video selanjutnya terima kasih.